Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Perkenalkan nama saya Yoki Nismanto, AMD, Peserta laksar CPNS BPSDM Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu Golongan 2 Angkatan 4 Dengan pengampu materi Yaitu Bapak Dr. Andus Jumsadi Damani SH M.Hum Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai perilaku Core Values ASN Ialah berakhlak, Yang mana merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif Pada podcast saya ini membahas tentang berorientasi pelayanan yaitu berkomitmen memberikan pelayanan terima demi kepuasan masyarakat. Saya bertugas di Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu pada Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka setiap masyarakat memiliki kendaraan barang maupun penumpang harus lulus uji kelayakan dan ini berlaku setiap enam bulan sekali adapun alur-alur pelayanan yang kami berikan yang pertama setiap masyarakat wajib datang membawa kendaraan untuk diuji dan melengkapi persyaratan-persyaratan seperti fotokopi KTP fotokopi STNK dan kartu uji lalu menuju loket pendaftaran yang kemudian membayar retribusi di Bank Sumatera Utara atau Bank Sumut lalu kendaraan baru bisa dapat diperiksa. Apa saja pemeriksaannya? Mulai dari pemeriksaan pra uji, kemudian uji emisi gas buang, pemeriksaan bagian-bagian bawah kendaraan, uji daya pancar lampu. Kemudian ada juga uji kunci roda kuncik, Uji kunci roda depan Uji sistem pengereman Uji akurasi alat penunjuk kecepatan Nah, setelah kendaraan diuji Maka hasil pemeriksaan dapat disimpulkan layak atau tidak layaknya kendaraan Jika tidak layak, maka harus diperbaiki Dan jika layak, maka pemilik kendaraan akan membawa pulang kartu atau surat lulus uji Untuk digunakan sebagai mestinya Nah kesimpulannya Saya sebagai ASN Akan memberikan pelayanan terbaik dan terima untuk masyarakat Mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan ya Terima kasih